ya saya ulang lagi ya, lateh ya, meskipun dari kecil lateh, makanya kamu tahu kenapa Quran itu kalau ngedikan sujud kayak gitu spesial Balilah fa'bud wa'kum minas syakirin, jadi meskipun kita di dunia umumnya orang saya makan, saya minum, saya juga punya istri, punya keluarga, punya apa tapi saya belum pernah melihat anak saya itu sebagai anak saya, saya kalau melihat anak saya ini teman sujud saya, nanti yang meneruskan sujud saya saya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 rumah tanah anak tua binti rumah kapitalistik PKI lah pikirannya yang luci moyo ngono mau fasek-fasek nih dalamnya ngono gua jalan ngelur gitu kecemu jadi dulu itu kalau para nabi dunga fahab limi ladung gawali ya yari suni wa sumin ali ya seorang turunan yang meneruskan tradisi suci tradisi sehingga ulama-ulama dulu kalau dengar anak-anak itu min ahli sujud, wa min ahli Al-Quran, min ahli Sunnah apa? wajah mah gak ya, apa-apa, seneng dunia gak apa-apa orang-orang tawar itu seneng disih, paham? jadi ini orang-orang orang-orang berapa? orang-orang berapa? orang-orang berapa? orang-orang berapa? orang-orang berapa? makanya aku berasal sangat sujud itu luar biasa nanti kamu di akhirat kenangan terbaik anda di dunia adalah pernah apa? sujud doangkan kalau itu jadi orientasi anda anda berpolitik. cek melok ate grinda cek golkar cek pdi supaya jadi penyuara sujud tidak dilarang di Indonesia Karena umat Islam mayoritas. Saking mayoritasnya sampai pejabat rasulate rawani. Muga pejabat rasulate bakal dipilih. Itu berarti kamu berpolitik niat bikin satu presur supaya standar orang benar adalah sing nomor. Sujud itu ya benar. Ngok yang kaya kerja biar bisa beli tanah untuk masjid. Yang orang miskin ikut menopang supaya Mejid itu berdiri. Semuanya orientasinya menuju apa? Sujud. Jadi tidak sujud itu harus terus kueh-dati. khusuk kusuk, terus sujud terus. Tahu-tahu negara dikuasai komunis misalnya. itu akhirnya sujud dilarang. Termasuk menciptakan satu suasana islami di negara ini juga berarti menciptakan keberlangsungan sujud. Karena dengan suasana islami berarti sujud tidak dilarang. Bahkan dianjurkan dan sebagainya dan sebagainya. Ini penting saya katakan, karena kalau tidak diingatkan, yes, ruwet. Oh Nabi itu pernah punya anak dalam. Anak dalam itu setelah mau boyong coro santri itu ditanya, kamu minta apa sama saya? Ya Rasulullah kasih waktu satu dua hari, mau saya pikir jadi. Karena yang men yang menanyakan orang yang sehidul awalin wal akhirin setelah sekian dua hari minta apa kamu? Jaluhannya gak tanggung-tanggung. Asaluka kamu rofa kota Saya minta jadi temanmu di surga. Oh Nabi kaget tuh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 Ala nafsika, roti Saya bantu untuk menolong diri kamu, kamu memperbanyak apa? Sujud. Makanya di pertama surat turun itu ada wasjud Kamu bersujud dan kemudian mendekatlah kepada Allah. Tapi sekarang enggak. karena kita kena hijab duniawi, mitra penting, semuanya penting dan semuanya penting itu makna di hati kamu adalah hadun nafsi. Bahkan nijola anokiyayu perkara hadun nafsiuen ada tiga gede. Wah teko ditolak al-Badru napu idato MC ini menyayapul fadilah wal karomah buah saudari meninai MC. Bariku disangon tidur mati. Tekan muji ulama, we dari segi dun. Ya, bariku bisa wajak, macam-macam lah. Utak naik saya lagi. Tekan ulama, dari segi. Den. Makanya saya ini termasuk ulama. Kalau kan saya inget biasa. Kalau jarang tersodih panggungnya seneng bugung. Supaya semua ulama sudah dipandang secara apa? dunia saya sampai sekarang sana lo biasa teng pasar gak biasa kulo marung teng pasar mangan gak biasa nak seneng kulo atas nama wong alim karena apa kalau kita terlalu menikmati duniawi lama-lama orang seneng ulama juga dari sisi dunia Keren, tiga ayat toko di sualam munggah ya gak apa-apa itu udah gak nggak dosa sebenarnya tapi takut saya tekelele ibu menjualnya bergoreng duniawi so nya itu lo jadi orang ini tidak pikir, kamu ngaji baru kamu paham kamu, kamu murah kamu kamu ngarep-ngarep ngaji kamu kamu rugi aku ya, aku tenang aja dan Penurang itu latihan ikhlas kamu? latihan ikhlas aku kadang seperti protes seperti yang dia terus, sekali-kali tidak tak dari orang itu, aku itu tidak mengharamkan itu karena aku ada orang tua karena orang tua malah turun sobat, mereka malah mereka malah ngel-ngel Nah, ruhen takut akun dari anak kota, takon lebih jamur terhen, teron yang goni malu buru. Jalan itu haram, malah jon rangno. Laila jalan akhirat arah roh dunyor arah roh, saya borong ibu bom. Laila kony wong hijau ribu. Laila jalan dunyor arah roh, jalan akhirat arah roh ibu bom. Serai Jadi kenapa saya udah, udah mau ibu menolak saya seneng. Kalau kiai-kiai terhormat seneng sekali. Saya senang kalau ada ulama dihormati, karena supaya jadi tradisi ulama itu terhormat. Tapi jangan semua ulama mau dihormati, nanti lama-lama jadi siklus, tekan mencintai Kyai saja karena fasilitas dunia. Gue senang jadi imam Masjid Akbar, Masjid Istiqlal, imam besar. Senangnya kenal presiden, datang dikawal. Senang jadi sudes wah keren, sholat ngarepe. toko teko dikawal askar. Ya kalau senang karena itu kan berarti menjadi dun. Dunia. itu sirinya kenapa Rasulullah ketika bakdafat di sudah menguasai Mekah, sudah naklukkan Mekah Medina, Nabi itu satu hari itu biasa mau sarapan saja kadang nggak ada yang dimakan, tanya ya Isa apa saya bisa sarapan, ndak ya Rasulullah ya sudah saya tak puasa supaya tetap terkontrol bahwa umatnya mencintai beliau bukan karena kebesar kebesaran, itu Rasulullah itu setelah periode Mekah loh, jangan kira itu periode Medina apa itu periode apa, Madinah Brodeun setelah Nabi punya sega tanya. Tapi Nabi tetap seperti itu. Kenangannya Aisyah sebagai istrinya apa coba? Dia cantik, cantik sekali. Aku tahu jajal turun ngarepe Nabi terlentang. Ya, Nabi tetap sholat. Nak beliau sujud sikilku tak ingat no. Nah, beliau ngatek tak lonjor meneng. Jadi Aisyah wah namu taridotun benya di turun terlentang. Jadi cara ya sudah terlentang itu. Nabi nak sholat suingat, dia tetap sholat. Gue <tuk> dibujuk ayo orang yang rasa oat, bujuk ayo orang rasa oat, bujuk ayo orang buju yang menculut mengenai lo. Meski orang kena bocor untuk su suang kasus, suang kasus orang kena tidur. Gue dibujuk ayo, ayo perawat dulu, karena push itu misalnya lo. Pemenang <tuk> jagoetan ni tambah over. Mustafa, <tuk> kalau orangnya jagoetan dia ni, orang tersinggung berkenangnya uang aja itu so kenangnya uang situ orang misalnya itu so kita hitung mau ke sore aku kenangnya itu so situ mulai gajarannya sepuluh cek susu berong semua jadi cek surplus orang dagang ini cek badin, ini ada ini rakyat karena rakyat kelas aku yang rakyat kelas malah lorong malahan rokok ngerokok yang terlalu Makanya ini dipikir ya, saya ulang lagi harus dipikir secara matang-matang bahwa kita tidak boleh terlena oleh kehidupan dun ya menjadi bodoh kan Anda minum teh kemudian anak Anda jatuh di pinggir Anda. Ya? Nah, sekarang menyangkut mukjizat. Ini masih tentang ayat ini. Nanti sampean tahu logikanya. Tak beda jawab satu-satu aja karena iman sarannya harus tahu. Fa'lam, Fa fa'lam itu tahu, tahu. fa'lam Fa annahu la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 Makanya Nabi Soleh ditakowi bukti Nakuturhawi Pengiran Ubi lah kamu minta apa kata Nabi Soleh silahkan ada unta keluar dari batu itu Nabi Soleh bisa ya tenang terus unta keluar dari batu terus kaumnya galau wah kok hebat tenan unta metukoh waktu cari Nabi Soleh ya pokoknya karo unta akhirnya doa nih bedanya apa yuk betul lah bedanya apa metukoh waktu kau melok gawe metukoh doa nih kau melok gawe bedanya apa tapi tak temuin kena hijab, cuma niku lo mau beda cara nabi-nabi, orang Arab beda deh. Nah, kulo termasuk waras satu ambiyah, orang Arab beda deh cara kulo. Waras atau keluar waras. Lelah yo misalnya kue cara iman seperti itu yakin dadi wali, bahasa misal amatir lah, wali swasta lah, terus pokoknya sudah dadi wali. Jadi manusia itu lucu sesuatu yang dia pun tidak bisa, ikut sok beda Kalau telur menjadi ayam mungkin. Sapi keluar dari indukan? Mungkin Biji padi menjadi padi? Besar? Mungkin Tapi nak watu Kok jadi biji ba? padi? Mokhal Lu saat yang dikatakan mungkin-mungkin itu -mungkin apakah manusia ikut memberi? Tidak kan? Ikut menciptakan? Harusnya kan Dato bilang Ya, aku menyaksikan itu karena ada kekuatan X yang menciptakan itu. Harusnya dia kalau mau konsisten kan. Saya tidak bisa menciptakan telur jadi ayam. Tapi ada kekuatan lain yang menciptakan. Dan saya tidak bisa. Jadi telur keluar dari ayam ya kita tidak bisa menciptakan. Sapi keluar dari induan ya kita tidak bisa menciptakan. Termasuk untahnya Nabi Sholah yang keluar dari batu besar kita. Makanya semua Nabi itu tidak tahu bedanya. Itu bedanya Nabi sama tidak Nabi. Makanya Nabi itu tenang, ya, itu. Ketika perang kondak, Nabi itu kelaparan. Kemudian Jabir datang, ya Rasulullah, istri saya menyiapkan makanan untuk orang enam. Karena kambingnya hanya kecil. Maka hanya orang enam saja yang kau boleh datang ke situ. Tapi Rasulullah dengan santainya ya ahlal kondak. Padahal yang ngeduk kondak itu sekitar tiga ribu, ya ahlal kondak. Halumu ke Jabir, karena Jabir sona atau aman. Bikin makanan untuk kalian. Oh, itu tiga ribu orang. Wah, oh, Jabir dimaki-maki sama. Sudah bilang untuk orang enam Nabi ini apa-apaan, orang banyak. Itu musti tidak cukup, kita malu. Nabi santai, bilang ke istri kamu, jabe jangan buka makanan itu kecuali saya. Ya, pakai Nabi maternya kemungkinan. Gusti ini cukupkan untuk orang banyak, sama Allah Dia hasis. ya terus cukup. Karena bagi Nabi Nabi tahu betul. Sekarang ketika beras menjadi beras, apa dalam kudroh kamu, dalam kemampuan kamu, tidak? Kan? Ketika sistem tubuh kita makan kemudian jadi kenyang, apa dalam kemampuan kamu? Kue munimangan, manani segoba lebok nomulotem, terus kue darani punya kemampuan makan apa setelah itu kamu mengendalikan sistem saraf kita, sistem urat kita? enggak kan? jadi nabi orang beda berbeda, justru itu jadi nabi karena dia enggak pernah terjebak, nabi enggak pernah terjebak oleh yang dili dilihat makanya cara pengiran wama minda batin fil arti wala ta'iri yatiru bijanahaihi illa umamun amsalukum. ketika orang kafir minta bukti kudrohi Allah itu apa? jadi nabi itu di mana mana, ya, mana mana terbang bukti kudrohi Oh ya biasa amat nama terbang, wes suwe nama-nama terbang. Bukti ku drowing ti, dek ku teke ya wa semper. Lalu bukti ku drowing ku orang Rasulullah kan? Tapi maksudnya uang kafir, bukti ku drowing Pengiranu gabe on toko waktu. Lebih dianya apa mau Hale on toko waktu abek ko idu ane. Bedanya buat aja, uang ibu e on to yang Rasulullah. Apa ibu e on bisa men menciptakan anak anak to? Kan tidak bisa juga. Manusia juga ada. Jadi itu cukup jadi kudroi. Eh. Oh, tapi menusuh seorang barang sering terjadi di animu, mungkin Mananya mungkin, maknanya mungkin, ini saya menentukan mungkin atau tidak. Padahal zaman mungkin pun dia tidak ikut mencet, takkan ini